Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan membahas Kunci jawaban pada halaman 99, 100, 103, dan 104 Pada tema 3 kelas 6, Tokoh dan Penemuan Baik, pertama kita akan bahas kunci jawaban di halaman 99 Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut Apa yang dilakukan oleh Charles Babagi Jawabannya, Charles Babage mengubah dunia dengan komputernya. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Dampak penemuan Charles Babage bagi dunia adalah menekan Kemungkinan kesalahan menghitung saat itu serta memberi gagasan kepada penemu lain Untuk mengembangkan komputer, hingga menjadi komputer seperti sekarang ini. Berikutnya di halaman 99. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Ya, tentu saja saya sangat merasakan manfaat komputer. Dengan adanya komputer, dapat mencari ilmu lebih luas lagi. Mempermudah ketika menyusun tulisan Mengerjakan tugas menjadi lebih mudah Berikutnya di halaman 100 Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu Komputer pada awalnya hanya berupa alat untuk menghitung kemudian berkembang menjadi komputer listrik lalu komputer dengan mouse serta keyboardnya Kemudian home komputer murah. Lalu komputer dengan akses jaringan internet. Hingga menjadi komputer multifungsi. Seperti sekarang Mengapa komputer terus berkembang? Komputer terus berkembang karena Mengikuti perkembangan Kebutuhan manusia Yang semakin banyak Dan beragam Dampak Perkembangan Komputer Bagi Manusia Dampak Perkembangan Komputer Bagi Manusia <tuh> adalah memudahkan beberapa pekerjaan manusia seperti mengetik, mencari sesuatu di internet, sebagai alat transaksi menyimpan dokumen-dokumen penting dan sebagainya apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan jika komputer tidak ditemukan Mungkin pekerjaan manusia tidak semudah ketika ada komputer, karena pekerjaan dilakukan secara manual, sehingga. Kemungkinan terjadinya, kesalahan pekerjaan lebih besar. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Dampak komputer dalam bidang pendidikan antara lain. Memudahkan kegiatan belajar siswa Mengerjakan tugas sekolah Menjadi lebih mudah Dan membantu guru Melaksanakan tugasnya Sebagai pengajar apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Dampak ditemukannya komputer dalam bidang iptek antara lain ya itu. iptek akan terus mengalami perkembangan dengan adanya komputer, banyak teknologi baru. Yang dapat ditemukan Berikutnya di halaman 103 Bagaimana latihanmu hari ini? Latihanku hari ini sangat lancar Karena aku berlatih dengan semangat dan bersungguh-sungguh Apakah nada-nada yang kamu mainkan sudah tepat? Ada yang sudah tepat Ada yang belum tepat Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini Penemuan, Perkembangan, dan Manfaat Komputer Apa yang sudah dapat kamu pahami? Saya sudah memahami penemuan komputer dan perkembangannya. Apa yang masih sulit kamu pahami? Saya belum memahami perkembangan komputer. Berikutnya di halaman 104 juga kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu tentang penemuan komputer dan pengaruhnya bagi masyarakat Baik, kita jawab yang pertama, dampak penemuan komputer Dengan adanya komputer, masyarakat akan semakin mudah mengenal budaya dari daerah dan negara lain Komputer dapat membantu para siswa untuk mendapatkan segala informasi dan pengetahuan Selain itu juga bisa membantu untuk mengerjakan tugas-tugas mereka Soal nomor dua Mintalah pendapat orang tua tentang dampak penemuan tersebut bagi masyarakat di lingkunganmu Dari orang tua, dampak dari komputer itu tergantung dari mana orang tersebut menggunakannya Misalkan Orang itu mempunyai anak dan tidak mengontrol anak tersebut, ia ya otomatis kalau keterusan bermain komputer bisa menyebabkan anak tersebut antisosial ataupun kecanduan. Baik, itu saja yang kita pelajari pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.